Olahraga untuk kesehatan jantung. Jantung adalah organ vital yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Melakukan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari melakukan olahraga secara teratur. 1. Meningkatkan detak jantung. Olahraga memperkuat jantung. Membuatnya lebih efisien dalam memompa darah. Hal ini mengurangi tekanan pada jantung dan membantu menjaga detak jantung dalam kisaran yang sehat. 2. Meningkatkan sirkulasi darah melalui olahraga, aliran darah ke seluruh tubuh meningkat. Hal ini membantu memasok oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan dan organ tubuh, termasuk jantung. 3. Mengurangi risiko penyakit jantung, olahraga dapat membantu mengendalikan faktor risiko penyakit jantung, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Dengan mengurangi faktor-faktor ini, risiko penyakit jantung dapat berkurang secara signifikan. Empat Meningkatkan kapasitas paru-paru, olahraga kardiofaskular, seperti lari atau berenang, dapat meningkatkan kapasitas paru-paru. Hal ini berarti paru-paru mampu mengambil oksigen lebih efisien, memperbaiki fungsi pernapasan, dan memberikan oksigen yang cukup kepada jantung dan otot selama aktivitas fisik. Jenis olahraga untuk kesehatan jantung Ada banyak jenis olahraga yang dapat Anda pilih untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Berikut adalah beberapa jenis olahraga yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Satu aerobik, seperti berjalan cepat, berlari, bersepeda, atau berenang. Aerobik adalah jenis olahraga yang melibatkan gerakan berulang secara terus-menerus dan melibatkan kelompok otot besar. Aerobik meningkatkan denyut jantung dan pernapasan Anda, sehingga memperkuat jantung Anda. Cobalah untuk melakukan aerobik selama minimal 150 menit per minggu, dengan intensitas sedang hingga tinggi. 2. Bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan kesehatan jantung. Baik itu bersepeda di jalan raya, bersepeda gunung, atau bersepeda statis di gym, aktivitas ini membantu meningkatkan detak jantung Anda dan meningkatkan kondisi kardiovaskular. Jangan lupa untuk menggunakan helm dan mematuhi aturan lalu lintas saat bersepeda di jalan raya. 3. Berenang. Renang adalah olahraga yang sangat baik untuk kesehatan jantung Anda. Ini adalah latihan bebas hambatan yang melibatkan banyak kelompok otot, sambil memberikan resistensi air yang memberikan latihan penuh tubuh. Renang secara konsisten dapat membantu meningkatkan daya tahan jantung, memperkuat otot-otot jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah. 4. Berjalan cepat Jika Anda tidak memiliki waktu untuk melakukan olahraga intens seperti lari, berjalan cepat adalah pilihan yang bagus. Berjalan cepat dapat dilakukan hampir di mana saja dan kapan saja. Ini adalah olahraga yang rendah dampak namun efektif untuk meningkatkan detak jantung dan kekuatan otot Anda. Usahakan untuk berjalan setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. 5. Lari Lari adalah olahraga kardiovaskular yang populer dan efektif dalam menjaga kesehatan jantung. Ini meningkatkan kapasitas paru-paru, memperkuat jantung, dan membakar kalori. Mulailah dengan latihan lari yang ringan dan tingkatkan intensitas dan jarak secara bertahap seiring waktu. Pastikan Anda menggunakan sepatu yang sesuai dan memperhatikan postur tubuh yang baik saat berlari. 6. Latihan interval Latihan interval melibatkan kombinasi antara periode intensitas tinggi dan periode pemulihan ringan. Contohnya adalah berlari dengan kecepatan tinggi selama satu menit, kemudian berjalan selama 2 menit untuk pemulihan, dan mengulanginya beberapa kali. Latihan interval dapat meningkatkan kapasitas kardiovaskular dan membantu mengatur denyut jantung Anda dengan lebih efisien. Olahraga merupakan komponen penting dalam menjaga kesehatan jantung dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika diperlukan. Rutin melakukan olahraga dan jaga kesehatan jantung Anda agar tetap prima. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.